disebut hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Para Sahabat Panseur 3D yang kita cintai dan kita berong, berong, berong, berus, Dulur, tulur, bulur, sangat hormati majelis dan khususnya selawat nabi kepada di yang sehingga kawali, sehingga merengkati, sehingga dihormat Jika itu, kematian. Tidak menopo, perjamaah. Dan kan ceng Nabi ini pun jelasin. Kan ceng Nabi ini mesti api. Mulai lahir, ngantos itu. Mesti api. Kulon begitu lahir langsung tapi yang kulon jenengan harus orang. yang tekan mati kok akhirnya orang itu dari uang hati, ibadat pantas di hormat, ibadat pantas di kredit. yang nanti tekan cedok nyatanya dari uang hati, nembek Pantes di hormat, nah, pantas di kredit. nah ini hau kalau terbukti-bukti, sehingga Frank dikawlin, aku meskipi yang kaya. Mero wali, mero khabali, mero wala malam ujian. Loh tereng nate nertos, eh tereng nate naki undangan ceramah pengajian umum dalam rangka peringatan kawul. Yang penting, kita punya nabi dikenal umum dengan istilah peringatan maulid nabi. Ini membuat yang terdampak gini bulan Rabiul Alqam. Yang megah kuno, memperingati maulid nabi ini bukan saya, Syakun Tito. Jadi, putera maupun putera maupun Putera Guru panjenengan itu Masjidat perlu ademak. diingatkan kembali, diingatkan kembali dan diingatkan terus-menerus kepada sirah perjalanan hidup, peringatan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung kita, cermin hidup kita, uswatun hasanah di seluruh aspek kehidupan kita. Agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar. Kanjir nabi ini Bu, ibarat sumber mata air yang sangat bersih, yang sangat cernih, yang sangat benih. Ibarat sungai-sungai kecil Yang sudah sampai ke Muara Airnya Kotor karena sampah Keruh Karena nunggu Keruh nunggu bahasa inggrisnya The Buddha <SILENCIO> Lalu yang kan jengabin ini Sumber mata air Sumber si jernih. bening Kalau penjeningan dikati-kati Cili Masih buah-buah teko Maka perlu bagi kita untuk sesering mungkin, sekerap mungkin berusaha mendekat, sedekat-dekatnya ke sumber mata air tadi untuk mendapatkan kebersihan, kebeningan, kejernihan. Minimal kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih agar kita yang kotor dan butet ini mendapatkan Grojokan air bersih dari sungai-sungai Toto Baru para jamaah siapa yang dimaksud Sungai-sungai besar yang airnya masih bersih yang harus terus kita tempel dan kita tetapi tidak lain dan tidak bukan adalah Merajayai para alhamdulillah para ulama' tenaga ulama' dengan anda untuk ulama' saya gurunya Syekh Gugil R.A. Ketika kita Facebook, Tidak Tapi ulama yang mempunyai nasab dan syarat keilmuan. Rasul Muhammad Ini penting untuk atur. akhir-akhir mulai kata kelompok-kelompok sih orang tuyat kiri orang tuyat kiri pokoknya kiri langsung kiri langsung ke lokasi langsung ke lokasi jadi dia mau kiri ini dia biasa menungkir biasa menungkir kiri menungkir mulai wanten kelompok-kelompok sih orang tuyat kiri kitab-kitab bunyi betul itu kita, kitab-kitab langsung ke pokok alquranatis pokok kitab-kitab itu dari kalaan yang belum biasa jadi narani kalaan yang mungkin yang sombong <tuk> nyumpah makhluk terus bagus di sini, sini langsung kajian nabi langsung kajian nabi dirimu kenal kajian nabi dari mana kapan lagi ketemu kajian nabi kalau tanpa melalui para ciai para ulama nggak mungkin kita mengenal rasul terus ono baban langsung ke langsung ke, langsung ke hadis luweng sing langsung ke ke tidak yang tau nang sipaku jika itu surah hadis maksudnya Orang setiap asbal bul-nuzul, arus abal bul-bulut Bidayanya langsung ke pokokan, langsung ke pokok hadis Jepuk untuk itu Uang senik pun kitab-kitab karya para ulama Itu justru memudahkan kita untuk orang hati dan dengan Allah dan hadis Jadi kitab-kitab sedikah para ulama, para kiri Penjelasan secara rinci dan detail sini habis tekan pulau mau deh, hey. ibarat ibu-ibu kepingin mencium aroma wangi dari kembang Mawang, kembang, Mawang, kembang, Mawang, kembang, Mawang, kembang Mawang. Langsung sudiri, pengen langsung kekos gede, pengen ngapuk wangi, langsung nyedot kekos kembangnya Bisa-isa raguang, kumet, dan semuanya Ibarat bapak pengen minum jamu buat campur madu wow. Ini pukul, diperes, disaring, disuling, bersih, dikemas, kan ke cilite tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau jamaah Kalau anda membaca Al-Quran Menterah Al-Quran Menterah Al-Quran Mulai pertama suratul Fatihah Sampai terakhir Winaljin dan jiwa menas Anda tidak akan menjumpai Satu ayat pun Bahkan Satu kata Satu ayatnya semocok makanya si nerung langsung juga pas satu lapan pun yang memuji tentang kegah-tengahnya yang nabi secara fisik ketakutan kan secara fisik? We're not going to be out there. di ini semua itu kalau lagi jalan, baru dengan sahabat-sahabat yang terkenal sangat tinggi, seperti sahabat Umar bin Khattab, seperti sahabat Khalid bin Walid, allah subhanahu wa taala tidak Tapi ketika beliau berjalan dengan sahabat yang terkenal pendek, seperti Abdullah, Bakar bin Masud, allah subhanahu wa taala tidak tinggi. Padahal karena nabi-nabi teresan-tertan diri. Ya Allah diri soal-akhir. Dama sekalian, yang akan anda jumpai dalam Al-Quran, adalah Allah SWT memuji sang Rasul kasihnya itu dalam hal akhlaknya. Wa kalah ala kurutin na'adhi. Dan suhu mengkauk kauk auk auk auk berada pada budi pekerja yang aku, kepribadian Tuhan. Wah, masalahnya! Hahaha, kita sebagai umatnya yang terdidik juga begitu nilai kita bukan dari wajah kita. Jadi bapak, mas nilai ini bukan dari rumahmu bukan dari perjalananmu, bukan kurang. <gulau> Nilaimu juga bukan dari posturmu, bodimu. Tenggelam apa-apa-apa tentang mana perkawinanmu. Nilai kita bukan dari nasab keturunan kita. Bukan dari kepintaran otak kita. Bukan dari pangkat jabatan dan kedudukan duniawi kita nilai kita juga dari harta harap kejayaan kita seperti umumnya masyarakat boleh kalau oh, orang oh. orang ini ngomong loro suki itu kerja petas, terus kini, dan juga, malas, terus orang itu santuy santuy? santuy posisi di keatemi menurutnya apa Takian mawa keren. pola air nanti koyo dan kepanasan karo ini masih orang-mari kalang Pergi satu kapung nanti <tuk tangan> Hey. Okay. iki kabeh Sampai Saya tidak lebih baik-baik, malah mirip divisi ada yang mau mau mau de Jadi maaf kalau ini masalah saya. Nilai kita bukan dari kekayaan, bukan dari pangkat jabatan, kedudukan dunia. Nilai kita dari Allah. Mohon segera presiden. Yang sering ngomong dia orang presiden, orang Yang sering ngomong sama Allah Siapa dia? Kalau dia repot-repot susah Boleh Ya Bangkit Jadi diarangnya tukang ngocok Qur'an, ahli ngocok Qur'an Seperti yang orang ulama yang minimal Seperti yang terjalung itu, ngocok 100 Ayat kok, Nah, sama sekalian Pengen keluar dari bahagia of okay. di yang balik itu Nipi ketemu wali, ketemu ulama, ketemu kiai. Nipi gue kenal. Nipi nyawang semerem. Nipi mangku rebuler. Nipi mangku anwar jaya. <tuh> silpungan belok video pola ada lu parah dan harus apa orang ngomong eh bunyi Allah masya Allah HP nih murah. Boleh HP cocok. Nyambung. Itel pun ini Nyambuh, di yang geder geder. Oh, Hape kena dan caket ya nomornya orang nah, nah, -nya nah, cocok, orang nyambung. Mau HP lorong digendeli karet. nomornya orang cocok, tiga jaman nyambung Betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, nyambung betul, HP, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, Loh, berarti, berarti, berarti, Orang tahu ini aku ya? kalau teliman kumpul keluarga yang terakhir terus gua itu sih, dino jam kita ini ngaji mulai sabtu sampai minggu orang dino terus, nanti ke orang dino eh, setelah kurek-kurek agamannya gosoknya terus terus ke berjuangannya pahayai hati almarhum, murek-murek berjuangannya agama terus saya isomu, ibadah saya isomu saya isomu, saya isomu, saya isomu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 ngomong Neng-neng sampe norai haji, ojodha di bingung deh manjat haja faqad goza siapa yang memberi bekal kepada orang yang pergi berperang walaupun dia enggak ikut berperang dia dapat pahala seperti orang yang pergi berperang sapa so, wong sing nyamoni wong budal perang najan dhewe ora melu perang kok ganjaran podo karo gandaran sing budal perang sapa wong sing nyamoni kiai raja wasuluh raketeng yang bisa pulang, no. orang ojo orang sih. <Susuk> suara untuk ada, jadi no. roing with Miss